Center adalah sebuah film aksi laga dewasa Indonesia yang dibintangi aktor kawakan Berry Prima dan aktris cantik era 90-an Malvin Shahina film yang menceritakan tentang kejahatan mafia ini disutradari oleh S.A. Karim tembak Sebuah perampokan dan pembantaian seluruh rumah terjadi tanpa diketahui pelakunya. Tapi saya akan tetap menunggumu sampai kapan Saya akan Ketika anak perempuan keluarga itu, Natasya yang diperankan oleh Malvin Sahina, pulang dari luar negeri. Dia ada wayang. Dan, Dan ia menjumpai ini, rumahnya yang sedang porak-poranda Dan untung ada temannya yang datang Dia adalah Jack yang diperangkan oleh Barry Prima Masih ingat ini, Pak Alexander. Dan Barry Prima lalu berusaha untuk memecahkan teka-teki pembantaian Ternyata ayah Natasha punya kasino di Las Vegas Harta inilah yang diincar oleh sindikat pimpinan balonang Yang diperankan oleh Sony Dewantara Dan kemudian Jack dan temannya Alex Yang diperankan oleh Alex Dirjo Saputro mereka bertindak